Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Bapak sahabat NTP KSA Ini waktu Madinah Menawar Selamat malam ini kita Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat UTP, PSA, ini waktu sholat subuh di Madinah. Madinah Nabawi. Hari ini kita mau berziarah ke Makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para sahabat UTP, dimanapun berada, semua cepat datang sini berziarah dan semoga pada sehat-sehat. Amin, amin. Inilah suasananya di Madinah pagi hari. Ada ujar عليك عندك 12